Huh? <San> <San> <San> uh, Umah, hmm? kita punya kapas gak? Huh? Ka kapas ada di kotak P3, Kak Oke, oh, oke okay, okay. um, Kalau biji kacang hijaunya masih ada nggak Umah? Biji, uh, biji kacang hijau? Bur kacang hijau kali, Kak Siapa tulenya biji kacang hijau, Rak? Biji kacang hijau mana bisa dimakan, Kak ini kan burju, huh? bubur kacang hijau <laughs> Biji kacang hijaunya bukan untuk dimakan, Ra. Kak Nusa perlu biji kacang hijau buat eksperimen Iya oh? kan? Iya, Uma. Nusa lagi ada tugas IPA, eksperimen biji kacang hijau Eksperimen? Apaan tuh, Kak? Eksperimen itu melakukan percobaan, Ra. Nusa lagi mau percobaan, tanam biji kacang hijau cuman pakai kapas dan air, Ra. Kok Rara bingung ya? Ini kacang hijaunya, Kak. Udah Rara bersihin. Ah, hmm. cakep. Sekarang kita taruh di atas kapas yang sudah dibasahi. Hah? Di atas kapas? Yes. Sekarang masukin deh ke dalam kotak. Hmm, Kak, kok tanam bijinya? di sih namanya juga buat eksperimen Ra <tuh> hmm. Rara juga boleh coba ya kak boleh boleh kan boleh <tuh> iya boleh nih asik bisa buat nih kamu cari kain ya huh? kain habis itu kamu tutup deh kayak punya kanusa. terus itu tuh jangan sampai kena sinar matahari emang kenapa kalau kena sinar matahari kak ya bisa gagal eksperimennya jadi, harus di tempat yang sejuk, Ra. Di tempat sejuk, hmm, iya, iya, iya. Hmm. Bismillahirrohmanirrohim, hah? Alhamdulillah. alhamdulillah, alhamdulillah, berhasil. Ah, yes. bisa bikin oseng tauge, hah? <laughs> eksperimennya berhasil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 dan buah-buahan serta rumput-rumputan Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu oh. Berarti Uma, yang numbuhin kecambahkan Nusa oh buah ya? Betul, Ra Rara lihat kan betapa sayangnya Allah sama kita Dalam waktu tiga hari kita bisa panen kecambahkan hmm. <laughs> Punya Rara mana? Udah jadi belum? Oh iya, Rara bikin juga. Oh iya. ntar Kak, Rara ambil. Pasti udah gede. Tung, tung, tung. Hah? Hmm? punya Rara jadi gini ya? Hah? Kok mau jadi es gini, Rak? Emangnya kamu simpan di mana? Katanya di tempat sejuk kan? Rara taro di lemari es. Mari es Waduh Kalau MM. ini <laughs> namanya es biji kacang hijau rasa kapas kacang <hib Store>